Kembali lagi to reality, <laughs> jadi uh, kalau Indonesia <tik> liburannya di mana? Kalau Indonesia <tik> liburannya di Bali. Let's go!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 Informasi yang kami ingin sampaikan pada kesempatan kali ini Kita akan melihat nih Ayu Ting Ting turun dari Korea menuju Jakarta Dan ternyata ketika Ayu Ting Ting berada dalam pesawat Bertemu dengan salah satu menteri Indonesia Yaitu Pak Menteri Sandiaga Uno dan juga Jim... Pak Menteri Kejubis Eti Gadiel Sulis bertemu dengan Ayu Ting Ting hari ini. dan langsung, langsung dari Bapak Gubernur RI, Gadiel Sulis bertemu dengan regulator dan pelaku ekonomi kreatif Indonesia, Bapak Menteri Sandiaga Uno dan Ayu Ting Ting, dan juga keluarga di dalam pesawat penerbangan GA Seoul, Jakarta. Mari kita tingkatkan kerjasama ekonomi kreatif Indonesia, Korea. Bulan depan, Juni, insya Allah akan diadakan Indonesian Night di Welcome Dinner World Culture International. Sumit di Deagu Porcel dan diharapkan kehadiran delegasi Indonesia dipimpin Bapak Menteri dan salah satu pelaku ekonomi kreatif lain seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Ditunggu kedatangannya tanggal 13 Juni nanti tulis Bapak Gedubus RI di sini ada hashtagnya nih pemirsa ekonomi kreatif kabari info kabari sahur ayo tingting Rafid lagi takwa ayo tingting ditandainya sama Bapak Kedubes nih sehat selalu untuk Ayu dan juga Bapak semoga kerjasamanya bisa berlanjut lagi nih ya sampai nanti nih dari sini juga Bapak Menteri Indonesia Lain Soul menuliskan di hashtag ya di akun Instagramnya nih dengan hashtag yang sangat luar biasa pastinya Bapak ya. bisa melihat sendiri nih ya di atas di yang saya di with Indonesian Abbasada South Korea Bapak-Bapak Ganggil Suri Garuda Indonesia Good Morning tulis Indonesia delain son hari ini dan ternyata di sana ada Bapak Sandiaga Uno dan banyak sekali komentar berdatangan kami karena melihat Ayu bersama Bapak kedua dan juga Bapak Sandiaga Uno kemangan kerja lagi ke Ayu saat selalu buat semuanya kapan bisa jumpa dengan Bapak kedua kerja lagi kerja lagi ya teh Ayu <laughs> Dan ternyata disini juga Ayo menuliskan nih kalimat terakhirnya saat akan pulang ke Jakarta Bersama dengan Sandi Yang selalu setia menemani dari hari pertama sampai hari ini satu sebaru juga dituliskan oleh Ayu Ting Ting Terima kasih Joe Sandi yang selalu menemani kita dan selalu memberikan yang terbaik selama kita liburan di Korea Majak kita keliling ke tempat-tempat yang keren dan juga liburan kali ini yang seru dan juga heboh banget ya kan Hahaha banget kalau kita rempong repotin bener jangan <gallion> kapok ya ah. kalau kita kesana lagi dampingin lagi ya kangen deh bisa setiap pagi udah bawain dan ngerepotin kami ya maafin kami next holiday kata Ayu Tinting nih di akun Instagram pribadinya yang hari ini Ayu berangkat kembali ke Jakarta pulang nih ya Ayu Tinting ke Jakarta mulai deh beraktivitas lagi cari cuan lagi nih Pemirsa sehat selalu untuk Ayu Ting Ting tentunya. Inilah perjalanan Ayu Ting Ting selama di Korea Pemirsa dan di sini juga ada status terbaru yang dituliskan oleh Yarid Rebel Sweet Indonesian Abashado to Sweet Korea. Ini juga ada status terbaru yang dituliskan oleh Sandi. Thank you ke Ayu dan keluarga Shiva Nurul Regista sudah mempercayakan 10 hari perjalanannya Dengan saya selama di Korea Semoga menjadi perjalanan yang berkesan dan menyerangkan Walaupun udah lama gak nge sendiri Dan berasa banget badan udah makin tuwe Tapi tetap happy lah Biasa bahwa keluarga ini jalan-jalan di Korea Dan kasih tahu mereka tentang seluruh hal mengenai Korea Kalau ada teman-teman yang mengunjungi Korea Dan butuh guide untuk bidang apapun itu Jalan beauties tadi bandiran Nailen bisa langsung hubungi kita dan tim. Kami siap membantu di Korea. Semoga kami dapat membantu tulis Sandi di akun Instagram pribadinya Yang merasa sangat bahagia bisa memberikan fasilitas selama 10 hari kepada Ayu Titing untuk berkeliling Korea Unggahan Sandi tersebut pun dikomentari oleh Dr. Koko kreuk Best banget emang Jo Sandi, thank you Sandi Balas langsung ya oleh Sandi Abangku inilah yang juara. Terima kasih sudah menjaga Ayu, Tinting dan juga keluarga. Dan masih banyak komentar-komentar Berdatangan dari para sahabat Dan inilah momen haru saat Ayu Ting Turun dari pesawat Langsung diberikan pelukan hangat Oleh sang ibu Tersayang yaitu Mom Aiting Terlihat raut bahagia Dari wajah Mom Aiting Di sini juga menuliskan Alhamdulillah sudah pulang cucu ibu Anak-anak ibu Ayu dan juga Fanur Ragerustami dan juga Ikil sehat selalu untuk Semuanya Akhir sahabat inilah momen momen Ai Tinting saat berada dalam pesawat dan juga saat turun dari pesawat langsung disambut bahagia hangat oleh ayah dan juga mom tercintanya bagi semua selamat menyaksikan semoga tayangan bimbing menghibur bimbing akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada sandi <nici> dan <drafted> <ilo> <Jangan> capuk <-apuk. laughs> Nampok. Dah! Sampai ketemu Ibu sedih nggak Mana ibu? Ibu sedih, <tuk> sedih, sedih, sedih Nggak, kita kesini lagi ya, Bu kita boleh? Bisa, sana, sini, samanya Anti, Ikis! Jadi, uh, kalau Indonesia, liburannya di mana? Kalau Indonesia, liburannya di Bali Bali Terus, Terus di Labuan Bajo tiga. Labuan Bajo Terus, ini ada Padubes nih Nah, terus um, kalau Jogja, Jogja. kalau kuliner apa kuliner? Kalau kuliner paling senang nih, gudegnya Bu Yujung. Gudeg Yujum. Gudeg yujum. Yujum, uh, yujum Jogja, itu paling senang Pak. Oke, okay. kalau kita nanti ada kesempatan kita promosiin destinasi di Indonesia aja. Boleh dong. Thank you Pak Dubas. Yeah. Yo. Senang, Pak, alhamdulillah. Paktinya apa Pak? Kerja lagi. kerja lagi. Kembali lagi itu <laughs> reality. Jadi uh, kalau Indonesia liburannya di mana? Kalau Indonesia liburannya di Bali. Bali terus. terus di Labuan Bajo. Di Labuan Bajo terus, terus. ini ada Padubes nih. Nah terus uh, kalau di Jogja. Juga Jogja. Sama. Kalau kuliner apa kuliner? Kalau kuliner paling senang nih. Budaknya Bu Yujung. Budak Yujung. Budak uh, Yuju Jogja itu paling senang Pak. Oke. Okay. Kalau kita nanti ada kesempatan kita promosi destinasi di Indonesia aja. Boleh dong. Thank you padu Ibu ini, tangan ibu ibu ibu ada di depan banget Ah, ibu banget pastinya bahagia juga paling banget. Sayang banget. ibu ya. Dadah Sandi Jangan kapok-kapok Sampai ketemu Ibu sedih mana ibu Ibu sedih gak hmm, Kita kesini lagi ya bu Bisa Sana sini samanya nanti Ikis ada I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a stream, You don't understand the pain of brain.